Kudapat merajani hari-hari Kudapat melukis langit Kudapat buatmu bersertan Kudapat melakukan pergi Bila kau tipe Kau dapat celaka, aku kau dapat buatku berseri. Kau dapat buatku mati kau dapat hitamkan bola, tapi hitam. ku dapat melangkah pergi. Bila kau tipu aku di sini, ku dapat melangkah pergi. karu